Jadi, ini adalah Tyler Swift, guys. Apa yang aneh sama Taylor Swift? Guys? Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Kalian gak akan nemuin keanehan kalau kalian gak lihat foto perempuan yang satu ini, guys. Perempuan ini adalah Zinalepe. Dia adalah seorang seniman dan musisi Amerika, guys. Dia juga adalah putri dari pendiri gereja setan, guys. Aku hubungannya sama konspirasi. Halo internet, it's Neno. Welcome back to my channel. Balik lagi di channelku Nerama, channel yang sebab sebuah channel yang mempunyai, seba... ah, mempunyai segudang fakta dan informasi menarik di seluruh dunia, guys. Oke, okay, hari ini aku mau membahas tentang konspirasi tentang salah satu artis terkenal di Amerika. Nih, Siapa dia? Oke, okay, jadi ini adalah Tyler Swift, guys. Apa yang aneh sama Taylor Swift? Guys? Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Kalian gak akan nemuin keanehan kalau kalian gak lihat foto perempuan yang satu ini, guys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 dia adalah seorang seniman dan musisi Amerika guys, dia juga adalah putri dari pendiri gereja setan guys, Aku hubungannya sama konspirasi guys, jadi nih guys di tahun 2000an itu tuh guys banyak banget orang bertweet di twitter itu kalau si Taylor Swift ini adalah reinkarnasi dari si Zina ini, karena si Zina tadi itu kan beralih aliran menjadi Buddha, gitu kan agama Buddha, jadi si para netizen ini nganggap si Taylor Swift ini adalah penggantinya si Zina ini guys karena wajahnya mereka yang mirip miripan. Hmm. Netizen sering menyangkut, palkan dan mencari-cari simbol setan nih guys buat disampet sama si Taylor Swift ini guys dan mereka juga mencari bagian dari musik-musik Taylor Swift yang mengandung Illuminati nih guys teori konspirasinya adalah Taylor Swift ini diambil dan digantikan oleh Illuminati dengan tiruan Zina Levine tadi guys nah gimana guys untuk informasi yang satu ini guys jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like nya serta subscribe channel aku dan Notifikasinya biar kalian yang pertama kali tahu informasi terbaru dari channelnya Kurnirama guys. Dan jangan lupa juga bagi inspirasi ke teman-teman kalian ke keluarga kalian biar mereka juga tahu video yang satu ini guys. All, bye bye. Sampai jumpa di next video selanjutnya guys.